Tengah bersinar bersama AC Milan, Real Madrid bertekad pulangkan Brahim Diaz. Melansir dari Managing Madrid, El Real dikabarkan sedang mempertimbangkan Brahim Diaz sebagai pengganti Marco Asensio yang santer dikabarkan akan meninggalkan klub. Marco Asensio beberapa waktu lalu tak bisa menahan luapan emosi setelah tak dimainkan oleh Carlo Ancelotti di laga melawan Mallorca. Padahal waktu itu, Asensio terlihat sedang melakukan pemanasan untuk bersiap memasuki lapangan sebagai pemain pengganti. Hanya saja setelah ia menyelesaikan pemanasan, pemain berusia 26 tahun itu justru kembali ke bangku cadangan. Kesal karena gagal mendapatkan jatah bermain, Marco Asensio terlihat seperti melempar sesuatu karena tak kuasa menahan amarahnya. Seperti yang diketahui bahwa penyerang asal Spanyol itu baru memainkan 4 pertandingan di seluruh kompetisi bersama Real Madrid. Dari jumlah penampilan yang telah ia mainkan, jelas bahwa Marco Asensio bukanlah pemain yang diinginkan Carlo Ancelotti. Untuk itu, Real Madrid dikabarkan sedang berusaha mencari pengganti Marco Asensio, termasuk memulangkan Brahim Diaz dari AC Milan. Keputusan itu dilakukan Real Madrid karena beberapa pemainnya seperti Kroos, Modric, hingga Benzema hanya memiliki kontrak satu tahun. Meskipun beberapa dari mereka diyakini akan tetap bertahan, namun juga ada di antaranya yang berkeinginan untuk pergi. Marco Asensio menjadi salah satu pemain yang paling santer dikabarkan akan pergi dari Real Madrid. Oleh karena itu, penunjukan Brahim Dias sebagai pengganti Marco Asensio dapat dikatakan merupakan pilihan yang terbaik. Harga Vinicius Junior meroket kurang dari setahun 1,75 triliun rupiah. Pemain depan Real Madrid, Vinicius Junior tampil menonjol sepanjang tahun lalu. Dia membantu Las Blancos merengkuh gelar ganda Liga Champions dan La Liga. Dengan penampilannya tersebut, bandrol pemain internasional Brasil yang mencetak gol kemenangan Real Madrid di final Liga Champions melawan Liverpool meroket selama beberapa bulan terakhir. Daftar terbaru pemain paling berharga dari transfer market mengkonfirmasi kenaikan Vinicius selama setahun terakhir. Kylian Mbappe adalah pemain paling berharga di dunia dengan harga 160 juta euro atau 2,33 triliun rupiah. Diikuti Erling Haaland 150 juta euro atau 2,18 triliun rupiah dan Vinicius 120 juta euro atau 1,75 triliun rupiah. Menurut daftar yang sama pada Oktober 2021, Vinicius bernilai 50 juta euro atau 729,7 miliar rupiah. Hampir sama dengan apa yang dibayarkan Real Madrid untuknya pada Juli 2018. Tiga tahun keraguan tercermin dalam nilainya, tetapi semuanya berubah dengan kedatangan Carlo Ancelotti. Mencetak 22 gol dan membuat 20 asis pada musim lalu mengkonfirmasi kontribusinya pada serangan Real Madrid. Fakta bahwa dia sekarang jadi pencetak gol terbanyak kedua di tim Ibu Kota Spanyol dengan 5 gol dan 4 assist menjelaskan bahwa Vini akan bertahan. Tidak ada seorang pun dalam daftar yang disebutkan di atas yang berkembang sebanyak Vini. Kenyataannya, pertumbuhan Vinicius tidak hanya tercermin dari segi ekonomi dan olahraga, tetapi juga dalam hal citra mereknya. Setelah menjadi referensi di antara pemain termuda, pengaruhnya di media sosial juga tumbuh secara eksponensial serta kesepakatan sponsornya. Legenda Real Madrid sebut Ancelotti peduli dengan para pemain Castilla. Pelatih Real Madrid Castilla Raul Gonzalez menyebut jika Carlo Ancelotti sangat peduli dengan para pemain dalam skuadnya. Ia merasa jika hanya tinggal tunggu waktu penggawa Castilla mentas di tim utama. Real Madrid saat ini tengah mengalami masalah pasca Karim Benzema harus menepi untuk beberapa pekan lantaran masalah pada otot kakinya. Di tengah cederanya Benzema, beberapa nama macam Rodrigo dan Vinicius sukses tampil menjadi pembeda. Meski mengandalkan kedua nama tersebut, Ancelotti sempat dikritik lantaran jarang memberikan kesempatan kepada pemain dari Akademi untuk mentas di tim utama. Namun isu tersebut disanggah pelatih Castilla, Raul Gonzalez. Menurutnya, Ancelotti sangat peduli dengan para pemain muda. Ia menyebut Ancelotti tahu semua pemain yang ada di timnya. Ancelotti tahu semua tentang pemain di Castilla. Hal itu adalah sesuatu yang positif. Kami semua bersama, tim utama Castilla, Ancelotti, dan David adalah satu elemen. Ungkapnya seperti diwartakan marka. Beberapa pemain dari Castilla seperti Sergio Arribas, Rafa Marin, Carlos Dauter, dan Peter sempat mendapatkan kesempatan tampil. Kini hanya tinggal tunggu waktu bagaimana nama-nama lain dari tim besutan Raul bisa mencicipi atmosfer dari tim utama Real Madrid. Manchester City incar gratisan, Real Madrid ingin pagari Toni Kroos kontrak baru. Real Madrid terbuka untuk memperpanjang kontrak Toni Kroos hingga 2024 menurut diario AS. Performa Toni Kroos musim lalu hingga awal musim 2022-2023 dinilai cukup bagi Real Madrid mempertahankan sang pemain. Saat ia mendekati usia 33 pada bulan Januari lalu, Toni Kroos sempat menyatakan keinginan untuk pensiun di Real Madrid. Saya pikir 2023 sangat tepat karena saya akan berusia 33 tahun," dikutip dari Marca. "Saya akan memutuskan apakah akan memperpanjang kontrak untuk satu atau dua musim karena masih terbuka, tapi saya benar-benar yakin saya akan pensiun di Real Madrid." Hingga saat ini, Kroos masih mengisi skuad inti Carlo Ancelotti. Dia telah mencatatkan 6 kali starter dalam pertandingan Los Blancos musim ini. Kroos Los Blancos setelah Real Madrid menyepakati transfer senilai 30 juta euro dari Bayern Munchen. Sejauh ini, mantan gelandang Der Panzer tersebut telah tampil di 373 pertandingan. Dia telah 25 gol dan 85 assist. Berdasarkan laporan El Nacional dikutip dari email, Manchester City siap memboyong Toni Kroos saat kontraknya habis di musim panas tahun 2023. Ini jadi salah satu alasan Real Madrid berniat memagari Kroos dengan kontrak baru untuk menjauhkan Manchester The Citizens mendapatkannya secara gratis.